Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Rubai binti Amyu'ats, syahabiat alim dan pemberani. Perjuangan untuk syiar Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dilakukan oleh kaum lelaki, melainkan juga perempuan. Para syahabiat, demikian istilah untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kelompok wanita pun tidak kurang tangguhnya dibandingkan dengan rekan-rekan dari para sahabat bahkan sebagian dari mereka pun turut terjun di medan perang berjuang dengan mengorbankan jiwa untuk menegakkan agama Allah cerita perihal tekad melawan serangan kaum musyrikin pernah pula ditunjukkan oleh arubai Ar binti emyods bin Afra al-ansyariyah ia tidak hanya berperan di belakang panggung tapi juga tampil di garda depan bersama para sahabat dari kalangan laki-laki mengangkat senjata menumpas golongan kafir. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari mengisahkan bagaimana sepak terjangnya di kancah peperangan. Arubai Ar binti Mayoud tergabung dengan pasukan berkuda. Kepiawaiannya dalam mengendarai kuda perang dengan membawa senjata menguatkan barisan pasukan Islam. Tak selamanya ia berada di gugus depan. Sesekali, sosok yang berasal dari Bani Najar itu tampak terlihat berada di belakang garis bersama tim medis. Lihat saja, penuturan sejarawan Ibnu Katsir. Ia mengisahkan, Arubai, memberikan langkah pengobatan untuk para sahabat yang terluka dan menyiapkan logistik. Keberanian putri dari Umu Yazid binti Khois bin Zawa itu terlihat ketika melawan Ibu Abu Jahal. Arabi tidak main-main Keberanian yang ia warisi dari sang ayah, M. Yudz, semakin mengkristal sebagai dampak menancapnya keimanan Diriwayatkan bahwa Arubai Ar Mengambil minyak wangi dari Asma binti Mahrobah, ibu Abu Jahal Lalu Asma menanyakan nasab Arubai Ar Lantas dia pun menyebutkan silsilah nasabnya Kemudian, Asma berkata Kau adalah anak perempuan dari seorang pembunuh tuannya, Abu Jahal. Dengan berani Rubai mengatakan, "Aku adalah anak perempuan dari seorang pembunuh budaknya." Jawaban itu membuat Asma terdiam tidak berani meladeni keberanian Arubai. Ar Cinta ilmu. Di balik kepribadian Arubai Ar yang tegas dan berani, tersimpan karakter yang lemah lembut. Bahkan ia terkenal dengan keilmuannya Sosok yang termasuk salah satu pembayat taat untuk Rasulullah itu Berwawasan luas Kapasitas keilmuan yang mumpuni itu menjadikannya sebagai rujukan bertanya sejumlah sahabat Termasuk dalam periwayatan hadits Aisyah radhiyallahu Anha menukilkan sebanyak 21 hadits dari Ar-Rubai Khalid bin Zakwan, Sulaiman bin Yasar, dan Abu Ubaidah bin Amar bin Yasir tak ketinggalan meriwayatkan hadits dari sahabat perempuan itu Hadits-hadits riwayat Bukhari dan muslim banyak pula yang bermuara pada Arubai Keistimewaan ilmu itu tak terlepas dari intensitas komunikasinya dengan Rasulullah SAW Kedekatan itu membuat tokoh yang meninggal di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan itu mengenal dalam Rasul Dikisahkan dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar. Ia pernah bertanya tentang gambaran sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arubai menjawab, "Wahai anakku, jika engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya engkau melihatnya laksana matahari yang sedang terbit." Keilmuan tersebut memposisikan Arabi dalam deretan syahabiat yang terhormat. Ungkapan dan tanggapan positif Pernah dilontarkan oleh Musa bin Harun Al-Hamal. Ia mengapresiasi kedudukan Arabi. Menurut Al-Hamal, Arabi adalah perempuan yang mulia. Ia patut memiliki kehormatan yang tinggi, katanya. Banyak hadits diriwayatkan melalui ar -Rubai. Salah satu hadits tersebut menunjukkan dengan detail bagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wudhu, bahkan. Itu disebut sebagai satu-satunya hadis yang paling perinci tentang wudhu. Saat itu, Rasulullah SAW sedang berkunjung ke rumah Rubai. Di sana, ia melaksanakan wudhu. Rasulullah SAW bersabda, tuangkan air wudhu untukku. Selanjutnya, Rubai menceritakan wudhu Rasulullah SAW. Beliau lalu membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, Hadits Riwayat Abu Dawud Rubai juga dekat dengan para istri Rasulullah Ia sering mengunjungi Aisyah Rodiaullahu Anha untuk menambah wawasan dan ilmu Dari Aisyah, Arubayi ar meriwayatkan sebanyak 21 hadits Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits-hadits dari Rubai Beberapa syahabat dan tabi'in juga datang kepada ar untuk mendapatkan hadits Sejumlah tabiin terkemuka, seperti Halid bin Zakwan, Sulaiman bin Yasar, Abu Ubaidah bin Amar bin Yasir, dan lainnya juga meriwayatkan hadits dari dia. Salah satu riwayat menyebutkan Rubai wafat pada tahun 37 Hijriyah. Namun, riwayat lain menegaskan ia wafat tahun 45 Hijriyah, tepatnya pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia meninggal dunia setelah memberikan teladan bagi muslimah dalam hal kebaikan, ketakwaan, keilmuan, dan semangat perjuangan di jalan Allah. Itulah tadi kisah dari Syahabiyat Rubai. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin. Allahualambisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.